Karena gue percaya, semakin banyak kita bersalaman sama orang Itu rezeki tuh ada Gue tuh ngerasa, gue bisa begini tuh karena banyak yang nolong Kita juga pernah tahu kita pernah dibawa, kita pernah susah, kita pernah Gue juga bener-bener, wah dari bawahnya bener-bener Jadinya, ya udah, karena gue pun bisa begini Karena banyak nih ditolong orang, ya gue pun harus nolong orang ya. bunyi sendiri orangnya suka kerja gue teh suka gak bisa diam orangnya kadang kalau liburan lebih dari 4-5 hari kalau nggak kerja pusing jadi gigi pun tahu di gua kerja sehari tuh setiap hari bangun jam 6 pagi pulang pun kan kantoran di sebelah hmm. udah langsung kerja paling tidur jam 3, setengah 4, jam 6 bangun, setengah 7 bangun selalu begitu aku tuh jarang sakit, jarang loh. karena kalau kita kerjanya niat happy gitu ya, hmm. kitanya senang sama pekerjaan itu, semuanya bisa dikalahin. Tapi terkadang gue juga kerjaan gue tuh di handphone semuanya. Hmm. Di misalnya lagi lagi syuting nih di live, break 3 menit kerja. gitu hmm. Di gue tuh harus bikin, karena gue semalam baru tidur dua jam tiga jam nih. habis live ini kemana ya? kemampang. Oh berarti ada kerjaan nyangkutnya ya? Wah berarti gue kelarin dulu nih pas iklan gini gue kelarin jadi iklan jadi gue selama live tuh iklannya pas iklan kerja ah mungkin nanti, nanti ada waktu tidur setengah jam Bisa tidur gitu semua orang nanya gitu apa yang lu cari nah ya alhamdulillah sih gue mah juga udah bukan yang berambisi gimana enggak ya udahlah jalanin aja lah gue SMP SMA punya uang sendiri ada uangnya buat Ya meskipun buat nyokap selalu kirim ke nyokap mm. Gue tuh dari dulu honor apapun kirimnya ke nyokap Terus pas bokap gue kan gue langsung kepikiran Gimana yang bisa membiayai adik gua dan ibu gue Aduh ya Allah gimana ya aku takut gak bisa Eh ya, sama Allah dikasih kerjaan terus mm. yang udah sampai sekarang gitu Tapi kadang juga aku suka ngerasa Gue tuh suka ngerasa Duh gue kehilangan banyak waktu Zaman SMA gak ada kuliah Boro-boro sama sekarang aja Rafatar umur lima tahun, duh satu umur satu sampai tahun gue sedikit gitu punya waktu sama dia. kayak hmm. pengen ya sekarang lagi direncanakan gimana bukan na pensiun atau meninggalkan, tapi hmm. kerjaan tuh bisa jadi hobi. Gitu. setiap bisnis yang bukan gue pegang tengah-tengahnya pasti boncos, boncos hmm. tuh dalam arti kata ada aja. apalagi contoh bisnis yang cuma pakai nama gue gitu, misalnya baju, ya udah deh kenama lu aja ya, gue yang bikin gini gini gini hmm. gini gue nyengat tau apa-apa rata-rata pasti gak berhasil jadi bisnis yang gue jalanin, teh gue nya harus ngerti dan gue tuh orangnya pengen banget belajar hmm. jadi se-se ini gue tau nih Sampai nanti ritme model bisnisnya kita juga yang ciptain gitu paling bener itu sih gue mah sekolah juga gak pinter-pinter amat? tapi gue harus pinter dalam kehidupan maksudnya ya kita belajar terus jadi gue tuh banyak banget kegagalannya sebenarnya mah tapi ya karena gue orangnya udah awe cuek gitu jadinya ya orang kadang kan suka ngeliat si Raffi enak hidupnya sekarang padahal dia nggak tahu perjuangannya 20 tahun yang lalu air naik naik angkot naik apa gitu dibayar dulu 500 ribu sinetron sinetron 500 ribu ya jadi ada pernah ketipu wah berapa banyak tapi ya Intinya sih, saat kita gagal ataupun tertipu, ya udah lah ikhlasin aja. Hmm. Waktu aku, tapi bener waktu gua ada permasalahan juga tuh. Tuh yang sama BNN juga, tapi kalau gua ikhlasin aja mah, Alhamdulillah balik lagi semua kerjaannya merah hmm. Jadi intinya emang gitu sih, kita kalau misalnya mendapatkan sesuatu tuh ya udah lah. Nggak usah digerutuin, lewat aja. Jadi intinya, kalau kita berhasil dalam setiap target kita, boleh seneng tapi jangan terlalu senang jangan terlalu bahagia kalau kita pun gagal dalam kegagalan boleh sedih manusiawi ya tapi jangan terlalu sedih setiap apa apa yang mau kita lakukan itu kan dua pilihannya sebenarnya hmm. gagal atau berhasil ya, itu jadi saat dodonya udah tercapai ayah udah maju terus gitu jangan terlarut kalau ditanya bisnis apa semuanya gue seneng tapi bisnis pengembangan diri gue sendiri karena gue tahu gitu ya mungkin kalau orang lain itu, kita harus tahu gitu dalam berbisnisnya kita mau nonjolinya apa gitu. Otak gue pinter gak pinter-pinter banget. Maksudnya bukan dari college yang ilmu bisnis dan lain-lain. Mungkin modal gue juga dulu gak, modal, gak punya modal yang gede-gede banget. Ada pengembangan diri gue misalnya karena mungkin ada satu selling point. Ya mungkin karena gue... Dari entertain ada satu popularitas di situ pengembangan diri yang pelan-pelan nanti kita mempelajari dari pengembangan diri itu apa yang bisa kita masukin ke bisnis dan berkembang satu persatu gitu karena kan misalnya diri gua gitu sekarang masih di entertain ya udah misalnya digital itu berarti kan gue bisa menggunakan pengembangan diri dari digital eh, dari pengembangan diri gue untuk digital yang pelan-pelan gitu jadi kita harus tahu dulu sih kalau kayak sekarang nih misalnya digital, entertainment yaitu dari pengembangan diri gue, Nagita sama si Siravata. dari kan kita family core dari situ gue sukanya apa gue olahraga ya udah gue bisa pengembangan nanti bisnis ke sport. gue suka apa gue eh Nagita suka apa makanan dari situ pengembangannya ke makanan. Si Siravata suka apa suka kartun animasi ya udah coba bikin animasi ke sana jadi ya udah dari situ kalau gue jadi gue ngerasa yang bekerja sama sama gue Ya udah gua anggap teman Yang bekerja sama sama gua Mau tim kantor gua pun ya gua anggap teman semuanya Jadi gua gak pernah ngerasa kesepian Gua tuh gampang itu membuka Membuka diri gitu buat orang lain tuh Gampang itu karena gua percaya Semakin banyak kita bersalaman sama orang Itu rejek itu ada Gua mah kalau misalnya gua tuh salah satu orang yang Ketemu orang itu di bandara ya Meskipun ya ada deket-deket banget, tapi gue kenal, gue bisa gerowok gitu, bisa teriak. Hei! Gitu, bisa gitu. Emang, emang gitu gua Terlalu banyak yang berjasa tuh. Jadinya, karena gue kerjanya emang bener-bener menyangkut dengan banyak orang, jadi banyak yang berjasa. Saat kita masih dalam keadaan yang struggling gitu, misalnya. Itu kita senangnya bukan main kalau kita ditolong. Hmm. Jadi, gue tuh ngerasa, gue bisa begini tuh karena banyak yang nolong makanya gue mah kalau lu udah ketemu sama gue ya udah berarti gue anggap lu temen lah gitu karena lu kenal ya udah kalau memang lu butuh apa ya semampunya pasti gue bantu gitu Kayaknya gue mah kita juga pernah tahu kita pernah dibawa kita pernah susah kita pernah gue juga bener-bener, wah dari bawahnya bener-bener gitu -bener. ya udah karena gue pun bisa begini karena banyak dulu ditolong orang ya gue pun harus menolong orang gitu. Ya kalau misalnya gue udah nggak ada, gue udah mati Mudah-mudahan apa yang gue bisa tinggalkan bisa Berguna buat orang banyak